Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Siang malam Buat teman teman Aljamis Explore Oke okay, guys Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada hari ini Saya bisa keluar uh, Menuju ke Sebuah Hutan, tengah hutan teman teman ya Hutan karet lokasinya berada di Desa Kerumput Banyumas, teman-teman. Rumah ini sendirian. Berada di tengah hutan, teman-teman. Dan sudah terbengkalai lama sekali. Inilah dia rumahnya, teman-teman. Kita langsung aja menuju ke dalam rumah tersebut, kita cek isinya masih ada properti atau tidak di dalamnya ya dan saya baru kali ini mendatanginya teman-teman sebenarnya dapat informasinya udah lumayan lama cuman baru sempat saya untuk mendatanginya oke okay. kita langsung masuk aja lewat pintu depan Enggak tahu ini pintu depan terkunci atau enggak. Seperti, oh sepertinya enggak terkunci itu. Kita lihat samping sebelah kiri dari rumah ini dulu, teman-teman. Wow. Ini kalau diekspor malam hari ini sumpah Horor sekali, sepertinya nggak ada penerangan. berada di tengah hutan. Coba kita muter ke arah belakang dulu. Bener-bener mentalnya bocah ini yang bikin rumah di sini ini jadi kalau butuh apa sesuatu tuh nggak ada warung nggak ada apa ya oh ini ada salah satu rumah bagian belakang mungkin nanti nanti mungkin mau di kita mau masuk ke sana lewat dalam rumah ini bisa nggak ya atau lewat sini aja oke okay. bener-bener mungkin sekarang rumah ini dihuni oleh sosok makhluk halus ya kita lihat dalamnya lewat pintu depan sini rohim Jadi saya kesini nggak sendirian, teman-teman. Saya berdua sama Mas Tito. Gitu. Assalamualaikum. Wah, ini saya lagi berada di ruang teras. Ini udah ada listriknya ini, men, Udah dipasang listrik di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim Jadi lewatnya pintu sini nih teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Oh my God Siang aja merinding men Bagaimana suasana Malam ya, Men. Assalamualaikum. Oh my god, ini bagian atapnya udah berlubang, teman-teman. Eh, -teman. oh, ternitnya ini ya, ini ruangan pertama. Mungkin ini untuk ruang tamu. Dan di sini ada bekas bagian dari tempat tidur teman-teman. tergeletak di sini. Oke, kita masuk lagi ke bagian sini teman-teman. Assalamualaikum. Wow. Astagfirullahaladzim. Ini ruangan kedua dari depan tadi. Oke, ini ada lagi jalan penghubung masuk sana. Sepertinya ini ruang tengah teman. -teman. Ini pintu yang dari teras tadi ya, pintu keluarnya yang terkunci itu. Oh ini ada tiga karung, berisi apa kurang paham. Di dalam sini ada daun juga nih berserakan di sini ya, daun dari luar bisa masuk ke dalam nih. Jadi ini jendela langsung ke arah belakang rumah ini guys. bagian belakang rumah. Tal. Oh yes. Wow anginnya kenceng di sini teman. -teman. Okay. Kita menuju ke samping. Assalamualaikum. Ini bekas atau uh, kayak. Kayak warung-warung gitu ya di sini ya, atau mungkin dulu dipakai untuk apa ini? Kurang tahu juga saya, soalnya saya nggak bawa narasumber, saya cuma dikasih lokasi di area sini. Dikasih tahu sama teman, ada rumah kosong di tengah hutan sendirian, nggak ada tetangga, coba dicek. Dan Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa mengunjunginya. Teman-teman, ini ada plastik, nggak tahu dari siapa Kali oh my god! Assalamualaikum. Ini apa ini di depan saya ya gelap sekali. Coba kita lihat pakai center ya, main, ya Ada berapa ruangan di deretan sini teman-teman ya? Satu, kemudian sebelahnya ada satu lagi dua. Di sebelahnya ada lagi tiga. Oh, paling ujung sini. Ini tuh sepertinya kamar mandi atau toilet, teman-teman. Kita lihat dulu bagian sini, teman-teman. Assalamualaikum, permisi. Wow, berserakan sekali di sini ada beberapa botol-botol bekas tergeletak di bawah. Juga ada karung, nggak tahu berisi apa ini permisi punten ada bekas pintu juga sepertinya ini bekas pintu teman-teman walaubar assalamualaikum oh my God. ini dulunya apa ya luar apa disini yang paham saya kita lihat bagian bawah banyak sekali beling-beling bekas pada pecah sini, teman-teman ini ada beling pecah Ini kalau enggak pakai alas kaki bahaya. <laughs> Bisa terluka. Oh my god. Oke. Okay. Kita lanjut ke ruangan sebelah sas sana ya. Okay. Kemudian di ruangan sebelahnya lagi. Ada juga enggak tahu tumpukan kan berisi apa saya enggak tahu. Pasir atau apain enggak tahu juga sini. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Ada, ada kelelawarnya, guys. Oh my god, kelelawar banyak di pojokan sana, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa review saya pada hari ini, pada siang hari ini, cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, semuanya mendukung cuaca segala macam. mendukung insya Allah malamnya saya datangi. Kita ekspor malamnya ya. Terima kasih teman-teman yang udah mantau video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di live saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.